Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan memberikan tutorial Untuk pengerjaan khusus materi Atau pembelajaran bahasa inggris Untuk pasnya penilaian akhir semesternya Untuk kelas 11 dan kelas 12 Ada fitur tambahan Yaitu wajib menyertakan foto Sesaat sebelum melaksanakan ujian Oke okay, tutorialnya Kita langsung saja ke link yang nanti akan dibagikan Biasa lewat WA Nanti akan saya bagikan linknya Tapi tidak sekarang Tapi besok pada pukul 8 lagi Oke okay, kemudian pada saat kalian sudah masuk ke posisinya Nanti untuk kelas 12 juga akan seperti ini tampilannya Kemudian silahkan masukkan saja nama Ini contohnya kemudian pilih kelas Anggap bisa pilih kelas A kemudian baca dulu perintahnya silahkan menggunakan seragam sekolah jadi silahkan memakai seragam sekolahnya untuk besok pagi berdasi untuk laki-laki dan rapi kemudian bersuap foto atau selfie setengah badan langsung dengan mengacungkan jempol sejajar bahu kerapian seragam dan rambut untuk laki-laki akan memberikan maksimal 30% tambahan nilai langsung saja pilih add file kemudian pilih select from your device oke okay, kemudian timbul kamera pilih saja langsung kameranya oke okay, kemudian langsung uh, posisikan ke kamera depan jika tidak ada mau kamera belakang bisa minta tolong agota keluarganya di rumah kemudian langsung ngacungkan jempol sejajar bahu seperti ini oke okay, langsung difoto dan langsung kirim tombol yang tengah setelah pengiriman silahkan tunggu kemudian upload saja setelah upload akan berjalan penguploadan oke okay, setelah terupload maka bisa langsung next untuk ke soal Dan silakan mengerjakan soalnya Sampai dengan selesai Oke okay, mungkin itu saja dari saya uh, Selamat mengerjakan Dan semoga sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you